Belajar lebih, belajar lebih dan paling lebih itu adalah bahasa Inggrisnya. Itu adjektif ditambah r, er, Adjektif belakangnya ditambah r, er gitu ya. Contohnya bagaimana? Kata ya, kalau objektif tambah r er tuh, kalau lebih tinggi, bagaimana kemarin? Tol, toler. Toler. kemudian kalau apa lebih pendek short shorter dan seterusnya ya. Jadi dia itu apa ditambah ER. Belakangnya itu ditambahin er Jadi adjektif itu kata si kata sifat, kata seperti ya gitu ya. Ganti apa cantik, ganteng, jelek, kemudian basah, kering dan sebagainya. Itu adalah kata si Atas sifat, kemudian belakangnya ditambahin r. Er. perhatikan ada tol jadi tol, taller, taller itu artinya ya kak ya? tol, itu tol, tinggi tol, Tinggi. Tinggi. Berarti kalau taller lebih so, tol, tinggi tinggi. tinggi tol, lebih tinggi. Ya. Taller, ya lebih, ya short ya. Short, short itu artinya apa? Short? Artinya apa? Pendek. Pendek. Berarti shorter artinya apa? Lebih? Lebih pendek. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau dia ini pengen dijadikan lebih, tinggal ditambahin apa belakangnya yang merah-merah ini? Tambahin? Er. Nah, ditambahin Er. Ya, jadi, belakangnya itu tinggal ditambahin e, Er. Nah, tapi syaratnya kalau mau ditambahin Er, itu ya itu setidaknya apa uh, dia itu satu si -level. level satu si level itu kalau dalam, bah dalam bahasa Indonesia itu maksudnya satu suku suku kata satu suku kata atau ya bisa dipahami ya satu suku kata itu maksudnya gimana cuma sekali bunyi gitu ya jadi misalnya gini ada hurufnya satu kali ini ada tol bukan satu satu suku kata ada short satu suku kata lagi misalkan ada kayak gini misalkan apa itu misalkan gini ya kemudian saya lupa mas ada ini ada long long itu artinya apa ya teman-teman ya ada Eh, saja long itu artinya apa kira-kira panjang-panjang long itu artinya panjang jadi kalau longer artinya apa lebih panjang nah lebih panjang nah, gitu. Oke nggak apa-apa Patan ya nanti-nanti apa ikut aktifnya di akhir aja ya simak dulu ya Patan ya nggak apa-apa simak dulu aja Wata Oke ada r er, itu dia jadi toler. Jadi intinya kalau dia satu silatur satu suku kata itu tinggal ditambah r er belakangnya Jadi tol tall, jadi toler, short jadi shorter, long jadi long longer. Artinya lebih kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih panjang, lebih tinggi, lebih pendek dan seterusnya. Nah ini ya. Terus kemudian versi kedua. Tadi kan versi pertama ya. Versi kedua itu More ditambah adjective. Adjective itu apa? Kata, kata si, kata sifat. kayak lagi ya, ganteng, cantik, kemudian basah, kering, apa, kotor, bersih, itu namanya kata si, kata sifat. More adjective. Jadi contohnya kayak gini, ada more beautiful. Artinya apa? More beautiful lebih cantik lebih cantik sama more beautiful expensive apa artinya expensive lebih mahal lebih mahal kemudian ada more apa more uh, more sangat gini sebentar ya more uh, more ugly ugly itu artinya apa je itu apa je jelek ya itu jelek mungkin terus kemudian ada dir dirti dirti artinya apa kok kotor nah, kayak gini ya jadi kalau lebih dari dua suku kata ya, lebih dari satu atau dua suku kata itu biasanya pakainya bukan r er, tapi pakainya apa ini More, pakainya itu more. Nah. Halo, ada ada? Bisa di ini ya? Halo, Chandra, kata ya, kedengeran ya? Iya dengar. Bet ya, jadi, uh, jadi kalau sudah lebih dari dua suku kata, itu jangan jangan beautifuler gitu ya, jangan beautifuler, jangan expensiveer, jangan jangan seterusnya ya. Yang jelas kalau pakai satu atau dua itu biasanya boleh pakai r. Er. Jadi agli itu juga nah ini ya khusus dua suku kata. Bentar ya. Nah, jadi nah, khusus dua suku kata biasanya itu dia itu boleh. Nah, itu dia boleh dua-duanya. Jadi tinggal pilih. boleh dua-duanya, berarti kita tinggal tinggal pilih. Contoh ya, ada kata agli nih. agli sama dirti itu ya. Nah, agli sama dirti itu boleh pakai more agli boleh, atau dirt uh, dirti dirtier atau aglier itu juga boleh. Nah, biasanya yang dua suku kata itu di tengah-tengah. Ya. Jadi maksudnya dia uh, kalian tuh tinggal pilih aja, mau pakai more boleh, mau pakai er boleh. Jadi, tinggal pilih kalian. Kalian tinggal pilih, gitu ya? Jadi, nggak usah repot-repot. Tapi, kalau dia lebih dari tiga, biasanya itu pakainya more. Jadi, kalau gini deh. Jadi, kalau misalkan ini boring, boring pakainya uh, pakainya uh, more atau r er, kira-kira saja. Kalau boring, pakainya more atau r. Er. More. more, more bagus, atau ya. Boring itu pakainya more, ya. Jadi nggak ada boringer. Boring itu artinya apa ya? Boring, boring itu artinya apa? Ayo, boring itu artinya apa? Ayo, ayo. Boring, is, this, uh, this Television is boring, artinya apa? Boring. Halo? Artinya apa? Ade Coba deh. Gak apa-apa, jangan takut salah. Boring itu artinya apa? Siapa, Mister? Mister. Iya, boring itu artinya apa ya? Ataya ya. Ataya tahu gak boring itu artinya apa? artinya Sanja tahu bosan, bosan. Tahu. nah bosan bagus get boring itu artinya po bo, bosan nah, berarti kalau lebih bosan more more boring more boring ya, jadi bukan boringer ya tapi more bo, boring nah ini ya dua Kak kata biasanya boleh biasanya tapi kalau belakangnya akhirnya in ya itu jangan pakai mau eh, jangan pakai er kalau sudah pakai inglek, enggak, enggak enggak pakai, enggak pakai r. Er. Contoh lagi ada exciting. Artinya apa ya? Exciting ya? Exciting, Sanja. Exciting artinya apa, Sanja? menarik ya nah, menarik bagus exciting itu mengasihkan menarik juga boleh ya. exciting itu menarik juga bisa mengasihkan juga ya ada nanti sama interesting nah kalau interesting artinya apa interesting itu artinya apa tertarik Me nah, menarik atau tertarik ya bukan tertarik ya menarik menarik menarik kalau tertarik nanti interested nanti ada lagi ya Nanti kalau sudah, sudah dewasa nanti mas bagi ajarkan nanti itu namanya bentuk pasif. Nah, jadi ada boring, exciting, interesting. Nah, kalau dia mau dijadikan lebih gitu ya, katakanlah lebih mengasihkan, atau lebih menarik atau lebih, uh, lebih mengasihkan, gitu ya. Kira-kira pakainya more atau er Kalau yang ini exciting ini, pakainya yang atas atau yang bawah ini ditambah r er atau ditambah more kira-kira, ayo Tanja gimana? Kalau exciting pakainya more atau er? More, more bagus yang Exciting, interesting itu pakainya more. Jadi kalau lebih menarik itu pakainya boleh more. More exciting, more intel, more interesting, gitu ya. Nah, itu tadi adik-adik ingat ya. Artinya apa kalau er sama more itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Le lebih, ya. lebih, ya. lebih. Jadi ingat baik-baik ya. Karena nanti kalau di sekolah pasti keluar deh. Percaya sama Mas Bakti. Nanti kalian disuruh membandingkan antara ini sama ini. Karena dulu Mas Bakti waktu belajar seperti seumur kalian juga belajarnya kayak gitu. Mas Bakti malah ini malah lebih ekstrim lagi. Dulu Mas Bakti belajarnya bahasa bahasa Belanda juga. Lanjut ya. Nah, kemudian nah, tadi kan artinya lebih. Nah sekarang ada yang artinya itu pak paling. Nah kalau artinya paling ya itu. Hampir mirip, cuma beda saja. Sedikit beda, nah, dia itu pakainya apa? Pakainya es, jadi objektif ditambah. Es. Kalau tadi lebih tinggi, itu pakai toler Kalau paling tinggi, berarti bagaimana? to? toler bukan toler kalau toler tadi lebih belakangnya pakai ST nya loh bagaimana? Toler. Nah, toles nah ya bedanya kalau toler itu lebih tinggi lebih tinggi tapi kalau toles itu paling paling tinggi nah, bagus apa ya toles Jadi kalau lebih paling pendek paling pendek tadi kan shorter nih artinya lebih pendek tapi kalau paling pendek short nah shortest bagus nah kayak gini ya jadi mirip cuma belakangnya ditambahin e est nah, belakangnya itu ditambahin est nah, kemudian kalau paling panjang berarti bagaimana long long longest dan seterusnya etc e, itu maksudnya dan seterusnya gitu ya nah maksudnya sekali lagi kalau paling itu ditandai dengan est bukan er ini ya ditandai dengan est ini ya. tapi kalau ini itu dipakainya er -E nah sama kalau satu suku kata boleh pakai est bahkan malah lebih bagus pakai ini est tapi kalau lebih, nah, lebih dari satu atau dua suku kata, biasanya pakainya itu adalah apa kira-kira? Masih ingat atau ya kemarin? Ingat nggak? Kalau lebih itu pakainya apa? Ingat Jangan apa, apa kalau nggak ingat juga Pak? Mar. Bukan mor. Mor kan lebih. Nah, sekarang paling, paling. Mas. Mas, bagus mos, mos ditambahin apa, adjective. ditambahin ditambahi adjective. Nah berarti kalau paling cantik berarti bagaimana? Kalau paling cantik-cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful. Jadi beautiful, oke. Okay. Berarti kalau paling cantik, paling cantik. Eh. Kan, kan, tadi kamu sudah bilang kalau ini tinggal pakai most, berarti gimana? Paling cantik. Most itu artinya paling. Most beautiful. Nah, most beautiful artinya paling, paling cantik. Good, ya. Tapi most, most beautiful. Berarti kalau paling mahal gimana? Most. Mahal bahasa Inggrisnya apa? Expensive. Expensive, ya, Expensive berarti paling paling mahal. Most. Most expensive. Most expensive. Kenapa pakainya most bukan pakai pakai s, kata ya? Karena expensive dan juga beautiful itu lebih dari e -E ya, lebih dari dua e -E suku dua suku kata. Nah, berapa? Coba ya, kita perhatikan ya. Ada b a u t full. Berarti ada berapa? B a u -T. Ada. Ada berapa suku kata? Nanti cuci lah. Atau mohon maaf mas Bagi Mute ya. Soalnya audio di belakangnya masuk ya. mute dulu ya. Nanti diaktifkan lagi ya. Nah, jadi maksudnya dia ini lebih dari dua suku suku kata. Perhatikan beautiful ada 5 ya, 5 suku 5 suku kata. Ekspensif, Sanja lo. Halo? halo Sanja? Halo Sanja? Are you on the way? Sanja di di jalannya ya? Expensive berarti dia berapa suku kata ya? Expensive berapa suku kata? Tiga. Tiga bagus. ekspensif berarti pakainya mos atau es. Mos. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau lebih dari dua atau tiga eh, satu atau dua suku kata biasanya menggunakan mos. Nah, kalau dua itu biasanya di tengah-tengah. Biasanya di tengah-tengah. Jadi boleh pakai mos, boleh pakai er. Tinggal pilih aja. Kecuali yang belakangnya ini ada ing nah Kalau belakangnya ing sudah pasti pakai pakai mos. Ya, sudah pasti pakai mos. Nah, ini ya, ingat. Yang er atau juga more, itu artinya le lebih. Lebih dalam bahasa Indonesia itu lebih. Misalkan. Ayah saya itu lebih lebih apa misalkan ayah saya lebih lebih pintar daripada eh, apa paman saya misalkan kayak gitu ya. atau saya lebih rajin daripada adik saya jadi kalau membandingkannya pakai lebih pakainya er atau atau more tapi kalau dia itu paling misalkan gini eh, eh, saya siswa paling muda paling muda sekelas paling mudah berarti pakainya r atau s s, s oke okay. berarti kalau kalau muda bahasa Inggrisnya apa muda mudah udah tahu udah udah udah udah udah mudah mudah bahasa Inggrisnya udah. Udah. Udah. Udah, muda, korset bahasa Inggrisnya apa, apa? mudah artinya apa mudah yeah. yang yang, good. Yang muda. Yang muda itu bahasa Inggrisnya yang. Berarti kalau paling muda bagaimana? Yang yang yang ges. inget ya, yang ges bukan young ya. Sekali lagi, bukan young tapi yang. itu kayak Y A N G, yang. Soalnya kalau Yong itu bahasa Belanda. Yong Ambon, Yong Aceh gitu ya. beri bukan bukan Yong tapi yang yang belakangnya ditambah s yang ges kalau paling paling paling muda kalau lebih muda bagaimana lebih muda yang younger oke yang younger, Young, younger. ingat ini ya kenapa ini pakai r kenapa pakai s atau r karena ini hanya satu hanya satu suku suku kata coba nah patokan satu atau dua suku katanya itu bacanya ya bukan tulisannya ini bacanya bagaimana yung gitu kan ya yung tapi dibacanya bagaimana tadi dibacanya bagaimana tadi apa dibaca yung gimana bacanya yang yang dibacanya itu yang berarti kan satu suku satu suku kata itu ya nah, sekarang coba kita latihan ya misalkan gini nih ada kalimat seperti ini. Saya lebih, lebih tua dari dari tua ya udah. Lebih tua daripada Roni. Misalkan Roni itu tetangga. Tetangga ada yang namanya Roni. Misalkan ya, saya lebih tua daripada Roni. maksudnya lebih tua itu lahir terlebih lahir terlebih dahulu. Kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? I, M, Tua itu bahasa Inggrisnya apa? Tua, bahasa Inggrisnya apa? All. Old. Oke, okay, berarti, ya perhatikan ada kata old ya, Sanja tadi, benar. Berarti dia pakai older atau more old? Older. Oke, okay, old, older. Kenapa? Karena cuma satu suku, suku kata. I am older. Daripada apa kemarin, Sanja? Then. Nah, I am older than Roni. Artinya, saya lebih tua daripada Roni. Nah, saya lebih tua daripada Roni. I am older than, than Roni. Kemudian saya lebih eh, kalau saya deh, lebih lebih yang seperti ya. ini ya misalkan uh, ibu ibu saya lebih lebih pintar dari pada uh, ayah saya. Misalkan ya, ini cuma, cuma asal aja, cuma contoh. Jadi jangan jangan di apa, Jangan ditarik ini. Jangan diambil hati. Ini cuma contoh ya. Misalkan ibu saya lebih pintar daripada ayah saya. Ibu saya bahasa Inggrisnya apa? My mother. My mother. My mother, good. Tapi gimana kalimatnya? My mother lebih pintar. Nah, lebih pintar, berarti pintar tuh bahasa Inggrisnya apa? Pintar bahasa Inggrisnya apa? Pintar. Smart, smart bagus. Nah, berarti smart ya, smart. Berarti dia more smart atau smarter? Yang benar yang mana? More smart atau smarter? Ayo, jangan takut salah, santai aja. More smart. Kalau lebih pintar tuh more smart atau smarter. Ayo. More smart atau smarter? Coba. nggak apa-apa, jangan takut salah. More smart atau smarter. smarter? Smarter. Bagus. Kenapa pakai smarter? Karena cuma satu suku suku kata. Smart. Nah, dibacanya kan cuma sekali toh? Smart. Nah, berarti satu suku satu suku kata. Berarti my mother. Jangan lupa apa ini? To be my mother apa? Okay. Am, is, atau are. Ada my mother. Pasangannya apa? Tubinya? My mother ini kata gantinya apa? She. Berarti, pak, to apa? She to apa? Kalau I am. You are. They are, we are. She is, nah, she is. My mother is smarter. Gimana? Dilanjutkan coba. My mother is smarter. Then, then bagus. Then, my, my mother. My father. My mother is smarter than my my father. Ya, gini gitu ya. Jadi daripada bahasa Inggrisnya apa berarti Dan. Bahasa Inggris itu ya dan ya. Daripada itu bahasa Inggrisnya then. Ingat-ingat ya. Oke. Okay. I my mother is smarter than my father. Gini ya. I am older than Ronnie dan sebagainya. Jadi kalau satu suku kata itu pakainya r. Satu lagi ya. Kakan gini. Hmm, apa mereka lebih uh, mereka lebih ya? mereka lebih menarik daripada kita mereka lebih menarik daripada kita kira-kira bahasa inggrisnya bagaimana? They are bagus. They are. Nah, menarik. Bahasa Inggrisnya apa? E more exciting, more interesting. Nah, interesting. Kalau exciting itu menyenangkan ya, menyenangkan, menarik boleh tapi lebih cocok ke menghasilkan. Jadi pakainya they are more in interesting. Ingat-ingat ya, saya saja ya. Interesting itu artinya menarik. Kalau exciting itu artinya lebih cocok ke mengasihkan. Boleh menarik juga boleh, tapi sebenarnya lebih cocok ke mengasihkan. Itu exciting. They are more interesting. Gimana diganjikan? Then, uni. Kalau jadi objek bagaimana? I oh. jadi, jadi me. You jadi you. They jadi jadi ya yeah. jadi dem sorry jadi dem dan dan as kalau jadi objek berbu, apa bentuk, bentuknya berubah ya ingat waktu pelajaran masih awal dulu ya kalau I ini kan subjeknya kalau apa kalau objeknya berarti bagaimana me contoh ya kalau apa misalkan dia memberi saya bahasa Inggrisnya bagaimana He, give give I atau give I atau give me give I atau give me give give me karena ketika berubah menjadi objek menjadi ini gitu. jadi bukan give I tapi give give me give me your money artinya artinya apa? Beri saya uangmu. Give me. Jadi kalau subject jadi objek itu bentuknya berubah. You, nah ini enggak berubah kalau you. You tetap totally jadi you. They jadi them. Saya memberi mereka, berarti bagaimana? I give give they atau give them. I give Halo, sudah lupa ya? Saya memberi mereka. I give, they, atau I give them? Them. Them, bagus. I give them. Suatan bagus ya. I give them. Jadi kalau dia posisinya di objek, maka pakai yang yang kanan. I give them. Kemudian, we, jadi apa tadi? As, Beri kita. Berarti bagaimana? Give, give we, atau give us? Beri, berilah kita, give it, give we, atau give us. As, as, itu jadi, kalau jadi objek, pakainya yang ini, ya. Give us, kemudian, nah, kalau memberi dia laki-laki. Give, apa He, jadinya apa? Give, saya tahu. Give, give him. Give him, give him. Saya memberi dia laki-laki mani -laki, uh, uang, gitu. Bagaimana? I give, you. I give. Saya sekali lagi, saya memberi dia laki-laki uang, berarti bagaimana? I give. Kok diam? <laughs> Saya memberi dia laki-laki uang. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I, bukan saya. Memberi itu kan give. I can. I give. Gitu aja kan. I give. Ada kata kerjanya kan, Sanja? Kalau ingat ya. Kalau ada kata kerjanya, tidak perlu pakai to, to be. I give. Pakainya give he atau give him. halo halo ola. Pakainya hello, hello. ya. Oke sekali lagi ya, I saya memberi dia laki-laki uang. I give he atau give him. Him. Him, tuh bagus. Sore tahu ya. Berarti pakainya of. Berarti kalau he yang memberi dia, dia di belakang itu berarti menjadi apa? Menjadi of, ob, objek. Kalau menjadi objek, pakainya yang ka, yang kanan. Jadi bukan give he, bukan give I, tapi give give him, give me, give them, give us gitu ya. Jadi pokoknya pakai yang yang kanan. Apa ini untuk ob? Yang kanan ini untuk apa? Untuk ob object. Yang kanan itu untuk objek. Kalau yang kiri itu untuk sub subject. Tapi yang kanan ini, adek-adek, untuk apa? Yang kanan ini untuk apa namanya? untuk apa ya Allah untuk apa namanya objek objek jadi kalau dia menjadi subjek pakainya Ayu Dewi. tapi kalau dia menjadi objek pakainya ini Me, you, them, us, him. kalau si jadi apa kira-kira saya memberi dia perempuan uang I give his. bukan his tapi her I give her my, my money. Saya memberi dia, perempuan, uang-uang saya. I give her. Kalau it, pakainya it. Kita berubah. Ya. Nah, ini ya adik-adik ya. Coba dicatat dulu ya. Ini namanya ob, objek. Kalau dia menjadi subjek, pakainya ini. Kalau dia menjadi objek, pakainya ini. Coba dicatat dulu ya. Mas kasih waktu 2 menit. Silahkan dicatat dulu atau difoto boleh atau di screenshot boleh tapi mas bagi sarankan untuk untuk nyatet ya. Coba. Silakan ya dicatit ya. Contohnya gini misalkan. Saya membeli membeli membeli uh, roti. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Saya membeli roti. I Saya membeli roti. Kalimat dasar lo ini. Saya membeli roti. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Ataya? Patan. Saya membeli roti. Membeli bahasa Inggrisnya apa? Buy. Buy. I buy. Bye. I buy bread. I buy bread artinya saya membeli roti. I buy. kan. Nah, berarti sayanya ini menjadi subjek atau objek? Jadi sub Cek. makanya pakai pakai A terus dirubah misalkan ya, ibu saya memberi memberi ya, jadi saya oh memberi saya roti, gitu. Jadi kalau tadi kan kita rotinya beli ya, kalau ini rotinya itu dikasih sama sama ibu. Nah, coba my my mother memberi itu apa? give. Berarti pakai s. Give. Memberi saya roti. Berarti bagaimana? Give. Pakainya give I atau give me? Give me. Nah, my mother gives me bread. Artinya apa? Ibu saya memberi saya apa tadi, berarti? roti Perhatikan ya. Nah, kalau I kenapa di sini pakai I? Kenapa saya di sini pakai I? Karena dia posisinya sebagai sub, subjek. Jadi orangnya, pelakunya. Tapi kalau yang di sini saya yang di sini, kenapa dia pakai nyami? Kenapa kira-kira? Karena menjadi menjadi apa? Objek. Nah, misalkan dia Me, apa dia dia meneriaki saya gitu kan berarti sayanya itu menjadi ob, objek atau dia um, apa dia menabrak saya misalkan atau menyenggol saya itu kan berarti sayanya itu menjadi ob, objeknya pelakunya itu menjadi sub, subjek pelakunya ini gitu ya. oke silakan ya di ini dulu ya di apa dikerjakan apa dicatat dulu Mas buat kasih waktu uh, ini, 3 menit, silakan ya. Tidak, ingat baik-baik ya, ini soalnya nanti akan sering keluar. Ya, bagaimanapun ini dasar sekali ya, jadi harus diingat baik-baik. ya bisa dipahami atau ya Ada pertanyaan? ya halo? Kok oh, diem Ataya? Bisa dipahami enggak ya Atau ada pertanyaan? Dicatet ya, kayak ya. Oke, yuk. Ayo. Ayo, adik adek ya. Sanja, bisa dipahami nggak, Sanja? Bisa. Bisa ya. Oke, berarti kalau ini pakai ini ya. Kemudian patan bisa dipahami Pak bisa Peserta sudah dicatat. Pesuk catat ya. Oke. Okay. Mas Beki tinggal dulu sebentar ya. Tinggal 3 menit. Silakan dicatat dulu. Dimana? Sudah ada dek? Fatan, Ataya, ya, sudah sudah nyatanya? Sudah belum? Halo? Halo? Sudah. Sudah ya? Kata ya? Fatan gimana? Sudah belum? Sudah sel. Sudah ya? Kata ya? Gimana? Sudah? Kata ya? Halo? Olah, Mbak ya Oke, okay. eh uh, kalau ataya ini kabarin ya, seperti ini dulu ya. Coba ya. Kalau kalau belum kabari ya, kalau sudah tolong kabari ya. Nanti balik lagi ke sini lagi ya. Oke. Okay. Nanti ya Adik-adik ya. Berarti kalau kayak gini bagaimana? Uh, saya memberi mereka uang. Berarti bagaimana? I give, saya memberi mereka, memberi, memberi, ngasih-ngasih. Saya, I, I give, give mereka, saya memberi mereka. I them. give, uh, good, I give them my money, I give them money, saya memberi mereka uang. Kenapa pakai dem bukan pakai de? Karena dia itu menjadi of ob, objek Nah, saya objek. memberi mereka. Berarti kan saya, ya. saya itu apa? Sub, subjeknya kan ya. sama kan bahasa Indonesia juga. Saya subjeknya memberi itu apa? Predi-predikatnya. Nah, kemudian mereka mereka. Mereka ini apa berarti? Halo, op. apa mereka ini posisinya apa objek objek nah objek kalau di sekolah diajarin kan kalau kalimat itu subjek predikat objek diajarin kan di sekolah diajarin nggak sama gurunya diajarin ceng diajarin kan ya makanya jadi kalau dia itu kalau ini kata kata ganti ya ada air sampai it ini dia itu menjadi objek maka bentuknya itu yang yang kanan bukan yang bukan yang kiri gitu. saya memberi mereka misalkan uang nah, uangnya ini adalah keterangannya ya beri dia spo spo spok jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama-sama menggunakan bentuk sp spok. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah bingung. Kalau bahasa Arab sama bahasa Jepang dan sebagainya itu ya bentuknya beda. Makanya kalau bahasa Indonesia itu lebih lebih mirip bahasa Inggris. Jadi kalian jangan minder ya bahasa Inggris itu nggak susah gak susah kok, gampang. Memang kalian perlu terbiasa aja. Lanjut ya. I, mi, dan seterusnya. Nah balik lagi ke yang ini ya. Yang lebih pintar tadi ya. Ingat adik-adik, kalau lebih pintar dan sebagainya. Kalau pakai lebih itu pakainya R dan juga more. Penandanya kapan pakai R, kapan pakai more. Kalau R itu sudah pasti dia itu satu suku, satu suku kata. Itu pasti pakai R. Tapi kalau dia lebih dari dua, satu atau dua suku kata, biasanya pakai pakai more. Ada beberapa itu yang boleh pakai pakai dua-duanya. Jadi kalau dia dua suku kata, itu boleh pakai dua-duanya. Contoh tadi ya, ada kata dir, dirti. Dirti artinya apa? Dirti? Jorok. Jorok, bagus. Jorok atau kotor. Jorok atau kotor. Nah, berarti... Jorok atau kotor itu kan dua kata ya, dua kata, dua suku kata maaf, dua suku kata. Nah berarti boleh pakai more, more dirty boleh atau dirty, dirtier itu juga boh. juga boleh karena dia suku dua suku, dua suku kata. Kalau dua suku kata itu kayak kayak di tengah-tengah gitu. Kalian tahu makhluk amfibi enggak? Azza atau ya Tahu makhluk amfibi enggak? Apa, makhluk amfibi itu apa makhluk yang bisa berenang di bisa berjalan di daratan bisa berenang di di air bisa hidup di air bisa hidup di di daratan itu namanya makhluk amfi ya, jadi mereka itu mirip seperti itu jadi ibarat seperti katak gitu ya seperti kodok itu ya kodok itu kalau ditaruh di air ya dia hidup kalau ditaruh di daratan ya dia Ya dia ini juga, ya. Dia hidup juga, gitu. Makanya boleh pakai dua, duanya. Yang, nah sekarang ada yang beda. Nah, kalau kemarin sudah ya, kalau good, good itu artinya apa? Ba bagus. Bagus atau baik, ya. Nah, kalau paling bagus dan juga lebih bagus, itu bentuknya tidak, tidak sama. Jadi kalau lebih bagus, harusnya bagaimana? Guder gitu kan ya harusnya ya, gooder, ya kan? iya. nah, harusnya kayak gitu. Tapi bentuknya tidak seperti itu. Tapi pakainya teh be betul. Better. Jadi nggak ada guder ya sekali lagi. Nggak ada guder. Walaupun sebenarnya lo Mas Bakti kan ini satu kata, satu cukup kata berarti kan pakai R er, Mas Bakti. Tidak karena ini masuknya adalah masuknya uh, ini apa? tidak ikut aturan jadi irre irregular jadi good kalau lebih lebih ini jadinya apa ini Back. better berarti artinya apa lebih lebih baik atau lebih ba lebih bagus lebih baik atau lebih bagus itu pakainya betok. nah kalau paling bagus atau lebih paling baik paling bagus atau paling baik artinya bagaimana pakainya apa di the, the best the best sering sering dengar ini kan the best the best the best singer artinya apa penyanyi paling Mbak paling bagus the best singer penyanyi paling Mbak penyanyi paling bagus kalau guru paling bagus berarti bagaimana the best the best The best, teacher. Nah, kayak gitu kan bisa. Jadi kalian tidak, nggak ada goodest gitu nggak ada ya. Goodes gitu nggak ada. Gooder nggak ada, goodes nggak ada. Adanya better. Kalau artinya le, lebih. Tapi kalau paling artinya apa? The, the best. Paling baik atau paling bagus. Sama lagi ada yaitu bur buruk buruk atau jelek bahasa Inggrisnya itu bad yeah. nah nggak ada better tapi kalau lebih lebih jelek itu bilangnya adalah worse worse coba ikuti Mas Bapi worse worse pakai s ya belakangnya itu kayak kayak, kayak ular gitu jadi gitu. Kayak, kayak, kayak, kayak, kayak ban kempes. worse coba worse Worse. Ah, jadi kayak belakangnya itu kayak ban kempes gitu ya. Jadi bablas nggak apa-apa. Worse, worse. Oke, artinya apa tadi? Lebih, lebih jelek, lebih jelek, lebih jelek atau lebih bu, lebih buruk, lebih jelek, lebih buruk sama ya. Jelek sama buruk itu sinon, sinonim. Sinonim itu artinya apa? Persamaan. Sinonim. Artinya apa, adek Sinonim? Persamaan kata. Nah, persamaan kata. Jadi jelek sama buruk itu sama. Persamaan kata. Jadi sama kayak jorok sama kotor. Itu kan sama ya. Apa? Sinonim juga. Nah, kalau paling jelek itu pakainya bukan worst, tapi worst. Jadi belakangnya ini ada apanya ini? Ada apanya bedanya sama yang atas? Kalau yang bawah belakangnya pakai apa? e, -E pakai t ya, kalau atas okay. ini pakai e kalau yang bawah ini pakai pakai t karena dia pakai t maka ya maka itu kayak kayak ngerem dulu belakangnya worst nah, worst ada tehnya worst ada tehnya ya belakangnya worst coba worst nah, ada tehnya belakangnya ya agak ada direm dulu worst nah, good. coba coba Ataya worst, oke Ataya ini Sanja coba worst, yang bawah worst. Nah, oke ada di remnya ada remnya. tapi kalau yang atas itu nggak ada remnya, ibarat kayak ban kempes. Aja. worst, mau panjang juga boleh worst itu juga boleh. tapi kalau yang ini karena dia ada T-nya jadi di rem, ada remnya. Worst. artinya apa tadi paling paling jelek atau paling bu paling buruk ini ya nah ini yang jelas ini masuknya ire artinya tidak sesuai atau aturan harusnya kalau sesuai aturan itu jadinya bukan better tapi apa Good, gooder harusnya tapi ini adalah pengecuali, pengecualian ini ya coba silakan dicatat. Kalau pengen dicatat silakan. Ya. Jadi kalau good itu jadinya better. Kalau paling jadinya the the best. Kalau ini pun juga nanti the the worst. Oke, okay, nah lanjut ya. Kalau gitu, lanjut. Nah, sekarang coba ya, Mas Bakti. Buat soal kita kerjaan bareng-bareng, ya. Coba, eh, kita lihat dulu deh. Kita lihat ini dulu deh. Perhatikan, adik-adik, ya. Di sini ada fruit. What is fruit? Apa itu fruit? Buah. buah, buah. bagus. Kemudian ada fries, artinya apa? Fries, tentang goreng, tentang goreng, atau yang pokoknya yang goreng-gorengan gitu ya, fries. Kemudian ada, nah terus ini apa ini bacanya? Chocolate. Chocolate. Good chocolate. chocolate. Chocolate. Perhatikan ya, ada ini, kemudian ada fruit fries sama chocolate. Perhatikan yang di sini. Ada, nah semua ini di sini ini, adek-adek, itu adalah, apa, adalah kata si, kata sifat, gitu ya. Adalah kata sifat semua. Coba ya. Ada kata healthy. Healthy itu artinya apa ya? Healthy. Sering dengar nggak kata healthy? Gitu? Asam. Sehat. Sehat atau menye, menyehatkan. Healthy. Gitu ya. Atau baik untuk kesehatan. Gitu ya. Healthy. Gitu ya. Itu artinya kata sifat. Berarti kalau bikin kalimat gini nih. Buah-buahan itu lebih menyehatkan daripada kentang goreng. Berarti bagaimana kalimatnya ya? Fruit is, fruit fruit is, is, is healthy. healthy. Kira-kira pakai more atau pakai R? More. More healthy. Dan? Fries, nah, Fruit is more healthy than fries, boleh, atau pakai healthier juga boleh. Kenapa? Karena ini dua, dua suku kata: healthy, okay? dua suku kata: healthy. Fruit is more healthy than, than fries, artinya apa tadi? Buah-buahan itu lebih, lebih sehat. Lebih menyehatkan, lebih menyehatkan daripada tentang kentang goreng. kayak nah, gitu ya. Nah sekarang ya, bisa dipahami ya. Jadi pakainya apa tadi ini? More, boleh pakai. Er, dua-duanya boleh karena ini dua, dua, suku kata. Biasanya kalau dua suku kata, adik adek itu boleh, boleh dua-duanya. Tinggal pilih aja. Jadi Mas Beri bilang tadi ya ibarat makhluk amfi amfibi, makhluk dua dua alam bisa tinggal di apa yang berair bisa tinggal di daratan. Ya. Oke lanjut ya nah, terang, expensive. artinya apa mahal mahal oke okay, good sekarang kayak gini chocolate chocolate atau coklat itu lebih mahal Daripada buah-buahan Kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya Coklat Coklat Coklat is More expensive than fruit Oke okay, bagus Coklat is more expensive than fruit bagus. Artinya Coklat itu lebih mahal Daripada buah-buahan Buahan Oke okay. Selanjutnya ya, ada kata sweet. Artinya apa? Manis. Manis. Okay, manis. Oke, bagus ya. Manis. Sweet itu manis. Sekarang katanya coba. Coklat itu lebih manis daripada kentang goreng. gimana mana? Coklat. Okay. Coklat. Coklat. Bilangnya coklat coba. Coklat. Nah, oke, okay, good. Coklat. Coklat. is, It, ya, is sweet. Is lebih apa kira-kira? Lebih ini bukan manis, lebih manis, lebih manis daripada tentang goreng. Oh, manis. Coklat, sweater, sweater bagus, sweater artinya apa? Lebih, lebih manis, bagus kelihatan. nggak usah takut santai aja, coklat. Is sweeter than apa Nah kayak gitu. Chocolate is sweeter than price. Kenapa pakai r? Er? Karena ini satu suku kata. satu suku kata. Sweet tuh kan? Sweet berarti satu kali satu harokat kan? Satu napas kan? Sweet berarti dia satu suku suku kata. Nah. Benar ya, coklat is sweeter than, than price. Nah, sekarang coba, eh, uh, apa ya? Halo, apa ya? Oke, okay, mungkin Ataya sudah sudah ya. Oke, okay, lanjut ya. Nah, sekarang ada testi, artinya apa? Testi, oh, testi enak, enak, bagus, atau berat? berasa dari kata tes, tes itu artinya enak ya. Testi artinya eh, enak atau lebih berasa, lebih ada rasanya. Nah, kira-kira dari tiga ini itu yang mana yang lebih berasa? Dari tiga coklat. coklat. Kalau sanja apa? Sanja apa? Kalau sanja, yang paling enak mana sanja? Kalau paling. Kentang. Kentang goreng. Oke, okay. nah sekarang sanja dulu ya nanti ya belakangan uh, kentang goreng itu paling enak itu bagaimana price uh. price r pakainya r ya price, r price, r lebih apa Miss? paling paling paling bukan bukan oh, lebih paling paling paling, paling. paling enak ya? paling enak good jadi bagaimana kentang goreng adalah paling enak Most testy. Most, most Oke okay. Ini boleh dua ya. Kenapa? Karena ini dua dua suku kata. Berarti boleh pakai most, boleh pakai S belakangnya. Jadi kalau price are the testiest gitu boleh. Nah ini ya bedanya ya. Kalau tadi, perhatikan adik, -adik ya Kalau tadi, misalkan tadi ya. Faklet. Faklet is. Ah, uh, more expensive tadi ya. Dan food, coklat itu lebih mahal daripada bu, buah-buahan. Perhatikan, di sini ada apa ini? Ada dan, dan itu artinya apa? Daripada. Daripada. Nah, berarti dia pak, tinggal langsung more kita gitu aja ya. Tapi adek-adek, kalau misalkan dia paling tidak pakai dan. Coklat is the atau dimos expand expensive tidak pakai, dan tapi pakainya apa ini? The pakainya the ada-ada ya, jadi tidak pakai ini, tidak pakai, dan tapi pakainya the. Makanya tadi Mas Bakti ingatkan pakai the, berarti gimana tadi e, ini? Eh, hoja cak apa? Price ya, price are the price are ada D-nya, ingat ya kalau paling itu ada ada dehnya depannya most itu ada D-nya. berarti gimana Chocolate. Price are the the Bagaimana? most tasty. The most tastiest atau tastiest itu boleh ya jadi boleh dua-duanya. Chocolate, eh sorry, fries are the most test tasty. Artinya apa? Kentang goreng itu paling, goreng lebih, paling, enak atau paling berasa. Gitu ya. Nah, sekarang bisa dipahami, Sanza bisa ya? Ingat ya, kalau paling itu pakainya the de, depannya ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini, Fatan, coba Fatan. Dari tiga ini, kalau Fatan yang paling enak yang mana? Coklat. Coklat, oke. Sekarang Coklat itu paling testi. Paling enak. Gimana? Coklat. Coklat is most testi. Ar, pakainya R, Pakainya ar. Eh, ya co eh iya. Sorry, coklat. Berarti pakai is. Sorry. Coklat. Coklat is most testi. Ingat? Ada apanya, Pak Sebelum most ada apanya? the The, Coba, yuk. Coklat. The isnya isnya jangan dihilangin dong. Iya oh, ya. Is, is. Most hmm. the, the most. Jadi juga jadi juga jangan ulang. Coba ulang lagi. Chocolate. Is the. Is the. Chocolate. Is the. Is is the most tasty. Nah boleh. Ya. Berarti ingat ya. Good bagus berarti tubinya be itu jangan lupa tubinya jangan lupa the nya itu juga jangan lupa jangan lupa jadi jangan coklat most expensive itu jangan coklat is the most expensive nah, ini jangan jangan lupa ya karena dalam bahasa inggris itu yang namanya kalimat itu harus ada subjek kan? dan verb masih ingat kan yang awal-awal kita ketemu kan dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib subject dan confirm kalau tidak ada kata kerjanya maka pinjam dari itu to, to be. be nah to be nya itu pasangannya nah tadi karena dia fresh, phrase itu pasangannya adalah are tapi oh. kalau ini pasangannya itu is okay. nah ada kata fattening artinya apa ya fattening ya Me menggemukkan atau berlemak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berlemak. Kira-kira dari tiga ini makanan yang paling berlemak itu yang mana? Coklat. Kentang goreng. Kentang goreng ya. Kentang goreng yang yang berminyak ya. Makanya ini mayonaise bomb itu tadi kan. Nah, itu setor loket. Coba ya. Uh, fattening. Nah ini diingat-ingat ya. Apa artinya fattening tadi anak adik artinya ber berlemak berlemak berlemak itu artinya mengandung lemak yang banyak berarti uh, fries kentang goreng adalah aa uh, uh, kentang goreng paling berlemak berarti bahasa Inggrisnya bagaimana Price, fries fries price are price are paling makanya apa price are the most the most apa? pattern patterning kok jadi diam semua sih price are the most fat, fattening. Kenapa pakai mos? Karena tadi bilangnya apa? Paling. Karena paling pakainya mos. Kenapa pakai mos tidak pakai er? Karena ini lebih dari dua suku suku kata. Berarti patterninger gitu boleh nggak? Kalau fighting gitu boleh enggak? Feting, gitu boleh enggak Gak. Gak boleh. Ya, makanya matanya pakainya mos. Ya. Nah, coba ya adik-adik ya. Nah, sekarang ya, coba adik-adik ini ada bantuannya. Jadi pakai ini ya. Coba adik-adik bandingkan antara ini, baik, baik itu apa? Sepeda. Sepeda. Sepeda ontel ya, sepeda yang kayu Sama? Ini apa? Jeep. chip itu adalah mobil, mobil yang besar itu ya, chip Oh. Mobil besar itu namanya chip ya. Mungkin kalau mobil kalian Uh, yang pajero atau apa itu biasanya jeep ya bilangnya. Kemudian ada elektrik car itu artinya apa? Mobil listrik. Nah mobil listrik bagus ya adik-adik ya. Mungkin kalau kalian dewasa nanti sudah banyak mobil listrik. Sekarang masih belum. Mungkin kalau kalian sudah dewasa nanti akan banyak mobil mobil listrik. Perhatikan ya. Oke. Nah adik-adik ya. Nah di sini ada kata sifat. Coba kalian bandingkan ya, Coba kalian boleh membandingkannya antara sepeda, jeep, sama mau, mobil listrik. Jadi misalkan, baik, kira-kira, coba, uh, uh, gini deh, Sanza, coba buat perbandingan Sanza, perbandingan ya, jangan, jangan paling, pakai R ya, atau pakai Mor, coba, yang ini. Ini sama ini atau ini sama ini gitu. Coba dibandingkan. Ini kata sifatnya, tinggal dibandingkan aja. Kira-kira antara apa jeep sama sepeda itu chip. Chip itu artinya apa? Chip? Murah. Murah. Kira-kira antara sepeda sama chip itu lebih lebih murah yang mana? Sepeda. Sepeda. Oke. Okay, berarti bahasa Inggrisnya bagaimana, Sanza? Bike. Yes. Baik, yes. Cheaper. Bagus. Cheaper dan? Cheap. Cheaper. Bagus, kayak gitu ya. Nah, sel selanjutnya. Oke. Okay. Uh, uh, Ataya, halo? Iya, mister. Ataya, uh, mobil ini, mobil listrik sama sepeda, kira-kira harganya lebih murah mana ya? Oh, tadi kan mobil biasa, kalau mobil listrik ini... Eh, Oke, Mobil listrik sepeda. sama sepeda, kira-kira lebih murah yang mana? tumbang, hmm. apa Lebih murah sepe, sepeda, sepeda gitu ya. Sekarang, electric car itu artinya apa tadi elektrik car? Mobil? Mobil listrik. Nah, oke. Okay. Sekarang mobil listrik, eh kalau Sepeda, sorry, sepeda lebih murah daripada mobil listrik. Berarti bagaimana, bahasa Inggrisnya bagaimana? Sepeda apa bahasa Inggrisnya? Uh, baik because... Bike. Bike. Bike. Bike, bukan bike. Ke-nya itu nggak perlu dibaca. Bike. Bike. Is. Bike. Is. Is. Apa tadi? Nah. Cheap itu artinya kan murah. Berarti lebih murah bagaimana? Chip? Cheapers. Bukan cheapers. Cheap. Cheaper. Cheaper. Lebih ya. Lebih. Berarti baik, Bagus. Lanjut. Bike is? Bike is cheaper, cheaper. dan? Dan electric car. Oke. Okay, bagus. Artinya apa? Sepeda itu nah, lebih murah daripada, daripada mobil listrik. Nah. Kayak gitu. Bagus. ya, good. Sepeda lebih murah daripada mobil gitu, silap, ingat ya, pakainya r. Er. Kenapa pakai r, er? Anta ya? Kenapa enggak mor satu suku kata. Bagus, pinter ya. bagus ya, kayak gitu ya. Kalau satu lebih de, kalau cuma satu suku kata, pakainya r er belakangnya. ciper Oke, sekarang Fatan. Halo Fatan? Mau tidur. Oke, Fatan coba ini ya. Coba Fatan. Eh uh, mobil kira-kira mobil ini sama mobil listrik itu eh gini deh mobil ini sama mobil uh, sama sepeda itu lebih pelan mana kira-kira lebih pelan mobil masa mobil sama sepeda lebih pelan mobil pelan kalau sepeda kan agak cepat kan masa sih ya lebih pelan sepeda kan kalau mobil kan kecepat kan coba kalau mobil di jalan raya itu cepat kan teman-teman ya oke okay, uh, coba deh oke okay. nggak apa-apa deh coba kalau menurut ini lebih cepat nggak apa-apa sepeda itu lebih cepat daripada mobil berarti bagaimana eh lo, sorry lebih lebih, uh, lebih. tadi Mas Bagi nanya apa ya lebih pelan atau lebih cepat tadi pelan, pelan. Oh, lebih pelan lebih pelan oke okay. berarti sepeda itu lebih pelan daripada Jeep Bilangnya bagaimana? Bike. Bike. Is. Is. Ada slow. Slow itu artinya pelan. Jadi bagaimana? Bike. Is. Is. Slow is. Slow. Slower. Nah, is slower than. Is slower Than. than. than. Den. Oh, dan, Den. dan, pakai N. dan, Then. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Den. Den dan, dan, Den. dan, pakai N dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Pakai N kan? Bukan pakai T kan? Nah. Oh iya. Coba diulang lagi ya. Baik. Baik. Is slower. Dan? Dan? Dan. Dan. Oke. Coba diulang lagi di depan lagi yuk. Baik. Yes. slower. Dan hmm. coba ulang lagi ya coba ulang lagi coba lagi pelan pelan aja five bye baik is is slower than ah dan dan jeep nah bagus five is slower than dan jeep bagus ya kayak gitu ya nah Coba ada-ada ya, coba ada-ada. Nah di sini kan ada barang-barang nih. Nah coba kalian bandingkan ya. Coba kalian bandingkan. Ini kan ada uh, apa? Gini uh, ya. Nah ini aja, pakai yang ini aja ya. Coba pakai. Tadi kan Mas Bakti sudah bandingkan. Nah coba kalian buat kalimat ya. Coba. Eh sudah jam segini ya. Oke kalau gitu langsung aja ya. Coba deh langsung aja deh coba kalian bandingkan antara ya antara kereta api dan juga uh, ini dan juga uh, dan juga mobil mobil itu bahasa Inggrisnya apa Call. car Call. kereta api bahasa Inggrisnya apa train train train bukan tren, train ya coba train coba diterjemahkan lagi train Trend. Nah, oke, okay. trend bagus ya. Nah, coba saya tanya ini. Saya tanya Sanja. Sanja, coba bandingkan antara kereta api dan mobil. Kira-kira kereta api itu lebih apa daripada mobil? Silakan. Lebih cepat. Okay. Berarti bagaimana esensinya? Ayo, enggak apa-apa. Ayo. Trend Yes. is, nah, Cepat bahasa Inggrisnya apa? Apa cepat bahasa Inggrisnya? Sanja, tahu enggak? Eh, depannya F. Kayak gini enggak? Kan? Sanja, halo? Cepat bahasa Inggrisnya apa? Pas. Terus gimana berarti Sanja? Ayo, Sanja. Halo, Sanja. Train. Coba. train. Is. Faster. Bagus. Faster. Than car. Oke, okay, good. Train is faster than? dan bagus, ya, kereta api itu lebih cepat daripada mo, mobil, bagus, ya. nah sekarang, oke, okay, bagus, kemudian, uh, apa, Fatan, uh, kereta api kira-kira, uh, sekarang, mobil itu lebih apa daripada kereta api, mobil itu lebih apa daripada kereta api, slow, lebih apa, slow, Slow artinya lebih, pe, lebih pelan, coba gimana, bahasa Inggrisnya, yuk, Mobil besar atau keren besar? Kar aja, car, biasa ya Kar. Car, car. Hmm? bus, Bat. apa yang kelihatan tapi tadi sir? Train, train, train, train. train. train. Ingat ya, bukan dead, tapi apa? Den. Den. Dan, nah dan, oke, okay, ingat-ingat ya. Coba diulang lagi. Kal, is wrong, dan, dan, wrong, dan, dan, itu so. Apa bacanya tadi? Dan. Dan, iya ini loh. Cerita dan-nya sudah bener. Sekarang ininya. Oh, benar. Train. Nah, good, ya. Car is slower than train karena kereta api itu cepet banget kan? Oke. Okay. Kemudian, ya, Ataya halo. Ataya halo. Oke. Okay, Ataya mungkin sedang ini. Oke. Okay. Coba ya dari sini. Ya lagi ya. Uh, Sanja. Sanja, halo Sanja. Antara dua ini, kira-kira kereta api itu paling apa? Paling apa, Sanja? Paling apa di sini? Panjang. Paling panjang, oke, okay, bagus. Berarti gimana? Train, Train. is long. Tubinya hmm, dulu, tubinya. Train eh, is, eh, sebenarnya ya, tubinya sudah ada. Ada d kan? Tadi kalau... Yeah. kalau okay. Kereta api paling panjang, gitu aja. nggak enggak pakai Zen train is the the longest longest bagus kereta api itu paling pan paling panjang enggak perlu pakai dan tapi pakainya apa tadi the pakainya the the apa tadi the the apa, apa tadi the longest nah, kenapa pakai as tidak pakai mos karena cuma karena lebih dari eh, Buk, karena satu suku hmm, suku satu suku kata bagus ya? nah sekarang kata ya Eko kata ya uh, dulu ya kata Eko ini lagi oke okay. Fatan coba mobil itu lebih apa menurut Fatan mobil itu lebih apa tadi kalau kereta api kan panjang ya kalau mobil itu lebih apa enggak pendek oke okay, berarti mobil itu paling pendek ini bukan lebih ya, maaf. Paling, paling apa? Paling pendek, paling pendek gitu ya. Paling Halo? pendek. Paling pendek. Oke, bagus. Coba. Mobil itu paling pendek. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Pendek gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Depannya S. Tadi udah loh. Emang? Jadi mau kecil S ha itu titik, titik belakangnya T Set short short oh ingat-ingat ya kata-kata sehari-hari diinget-ingat ya di kokai mulai oke berarti bagaimana paling, paling paling ini bukan lebih paling oh Bukan paling dong. Ya, paling. Ini paling. Bukan lebih. Ini paling. Tadi kan lebih. Tadi kan jelas ya. Tadi pakai R. Kalau lebih kan pakai R. Nah, sekarang. Paling. Paling e ah Oke. Okay. Ya, yeah, iya. Yeah. Gak usah. Ragu-ragu. Tinggal sebut aja. Berarti bagaimana jadinya? Tang oh. is short Is the, ada the nya ya, oh. kalau ini pakai, pakai the, car yes. is the, car is the short, short, kurang apa, belakangnya, jadinya apa, EFG eh, ditambah itu, ya iya kan, ya, short aja, kalau short itu artinya pen, pendek, berarti mm -hmm. kalau paling pendek bagaimana, short, shorter, kalau Pak, eh sorry, kalau lebih pendek jadinya shorter. Tapi kalau paling pendek short, shortest. Shortest. Nah. Bedanya apa? Ingat shorter itu artinya apa tadi? Pendek. Paling. Paling. So, paling. Kalau kalau cuma pendek itu shortnya enggak perlu pakai nggak perlu pakai er eran. Berarti kalau shorter artinya apa? Paling. masa paling yang pakai eran? Lebih-lebih. Nah, berarti bagaimana? Bahasa Inggrisnya. Lebih. Eh, bahasa Indonesia-nya apa? Lebih. Lebih pendek. Pendek. Tapi kalau shortest? Lebih. Eh. salah hmm. lagi. Paling. Ah gitu. Jadi, kalau EST itu artinya apa? Paling. Hmm. Tapi kalau ER itu artinya apa? Le? Lebih. Nah, oke. Okay. Berarti sekarang tadi kan Mas Bakti bilang. Mobil itu paling pendek berarti bagaimana? Paling ya, paling bukan lebih car paling. Is the is. is then shortest the is the. Is ya tadi gue the. That nah, oh, is the. the. Ya, good. Pelan, pelan yuk. Car is car is the short. Yelah. Ininya kalau lupa. Nah, coba ulang lagi deh depan. Tar, can nah, is that let. The, the. The. Deh dia pakai pakai ini kan, oh. ini kan paling bukan lebih. Kalau lebih pakai then, tapi kalau ini pakainya the. Terus di depan bukan bukan di belakang. tall is the it the it the short eh, shortest ah titik itu aja udah car is the short shortest artinya apa mobil itu paling paling pendek nah itu aja udah mobil itu paling pen, pendek. pendek di antara kendaraan yang yang lain pendek. oke boleh jadi ingat baik-baik adik ya, ada ya kalau r itu artinya loh lebih kalau es itu artinya apa Pak paling kalau kalau ini apa cuma satu suku kata maka ditambahnya er tapi kalau lebih dari dua suku kata pakainya apa halo kalau lebih dari dua pakainya apa eh e, Ya er itu kan satu, satu suku kata. Kalau lebih bagaimana? Kalau more. lebih dari kata, misalkan beautiful itu artinya apa? Cantik. Kalau lebih cantik bahasa Inggrisnya bagaimana? Apa boleh beautiful gini gitu, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Harusnya bagaimana? Berarti beautiful saja. More, more, more beautiful. beautiful. Pakai more. Kalau dibalik lagi ke sini ya, adek ya. Aduh. Aduh. Kalau misalkan ini, ya, kalau misalkan satu kata, suku kata pakainya R, er. tapi lebih dari satu kata pakainya apa ini? ini? More, more, Ingat baik-baik ya. Baru udah bisa. Kemudian lupa lagi. Kemudian kalau paling, itu pakainya bukan ER, tapi ES, EST. Jadi ada tallest, ada longest. Kemudian, kalau lebih dari dua suku kata, pakainya apa? Mars. Mars. Mos Artinya apa? Mos itu pa, paling. paling. Eh, lebih. Beda nggak? Misalkan, kamu lebih tua, kamu paling tua. Beda enggak? Beda. Lebih tua itu membandingkan. Misalkan, uh, sanja lebih tua daripada adiknya tapi kalau paling itu berarti ya paling gitu misalkan sanja paling pintar di kelas paling berarti kan nomor satu kan paling itu nomor nomor satu oke ingat baik-baik ya sekali lagi mas bakticek ya kalau lebih itu pakainya apa er atau atau mor kapan pakai er kenapa kok bisa pakai er karena kalau satu satu kata suku, suku kata, kata bukan kata suku kata Nah sekarang kapan pakai more kalau karena lebih dari satu suku kata eh okay, satu atau dua suku kata gitu bagus ya kemudian kalau paling bahasa Inggrisnya apa us atau Amos Kapan pakai es? Kalau? Kalau satu suku kata. Bagus. Ya. Contohnya ini ada toles, ada shortes. Gitu. Kemudian kapan pakai mos? Halo, lebih dari satu suku kata. Oke, diingat-ingat ya. Sekarang Mas Bakti kasih PR kalian. Ya, coba nanti cari kata-kata sifat. Ya, cari kata-kata sifat. Boleh ganteng, cantik. Kata sifat. Nanti coba kalian bandingkan. Jadi Kalian tuh mulai sekarang membandingkan barang-barang di tempat kalian. Misalkan kamar saya itu lebih bersih daripada kamarnya adik saya, misalkan. Atau apa? Ruang rumah saya itu lebih besar daripada rumahnya Ratna, misalkan kayak gitu ya. Ya. Kemudian apa? Sekolah saya itu lebih tinggi daripada sekolah sekolah sekolahnya siapa gitu ya. Coba ya. Nanti bandingkan, ya. coba kalian membandingkan ini dulu. nggak usah pakai paling, palingnya itu buat besok ya. Jadi kalian mulai memba membandingkan barang-barang di rumah. Ya, jadi rumah saya dibandingkan sama rumahnya tetangga. Atau buku kalian dibandingkan dengan bukunya kakak kalian. Jadi lebih apa, lebih apa. Itu ya, coba ya PR-nya ya. Buat lima kalimat aja. Nanti kita koreksi hari hari Rabu. ya. Siap? Siap? Siap, so. siap ya. Bandingkan barang-barang yang ada di rumah di rumah kalian atau dibandingkannya dengan barang uh, punya teman atau ini juga boleh ya. Oke, okay. kalau begitu ya oh, sudah sudah sore sudah sore. Uh, Mas Bakti tutup ya. Oh ini Didik baru gabung. Didik ini kita belajar paling sama lebih ya. Nanti disambung hari Rabu ya. Jadi ya. Iya, Mister. Oke, okay, good. Nah, Oke, okay. kayak gitu aja, adik-adik ya. Ingat belajar yang tekun bahasa Inggris itu bukan bukan bahasa yang susah ya cuma memang per, per, perlu latihan aja nanti dilatih bareng-bareng di kelas ya oke okay, Mas bakri tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu hari Rabu ya ade ada ya selamat sore terima kasih Yo, sampai ya ya terima kasih Mister Oh